Salam sehat selalu Semoga kita pada hari ini dikasih kesehatan Dalam pelaksanaan MPLS yang hari ketiga ini ya Alhamdulillah MPLS sudah kita laksanakan selama 3 hari Dimulai dari hari Senin, Selasa dan Rabu Dan juga kita semua diberi kesehatan Sehingga dengan acara MPLS ini Kita semua bisa bersilaturahmi atau bekerjasama sampai tiga hari ini kita melaksanakan MPLS dengan lancar tidak ada halangan satu apapun mudah-mudahan dengan adanya MPLS ini anak-anakku sekalian bisa mengenal lebih dekat dengan bapak ibu guru serta kepala sekolah dan tendik yang ada di sekolah SMP Nurul Huda walaupun dalam masa pandemi Covid ini Niat kita untuk bersilaturahmi tidak akan terputus Karena apa? dengan adanya MPLS Kita lebih mengenal jauh dengan guru-guru mata pelajaran yang ada di SMP Nurhuda Dengan adanya sistem pembelajaran yaitu PJJ Pembelajaran jarak jauh Sehingga siswa tetap ada di rumah walaupun ada pandemi Kita tetap bersemangat untuk belajar jadi dengan adanya MPLS ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswa baru untuk mengenal apa itu MPLS itu. Sehingga pada hari ini saya selaku kepala sekolah mau menutup acara MPLS ini dengan bacaan PASMALAH. Semoga anak-anakku sekalian bisa mengejar cita-cita setinggi mungkin dengan belajar yang giat di SMP Nur Huda. Mungkin cukup sekian dari saya selaku kepala sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.